Oke pak, kembali ke bisnis dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin ya bagaimana cara menemukan dan bagaimana cara mencari gitu ya, mencari DLC atau mungkin downloadable content atau mungkin add-ons untuk game kalian gitu ya. Jadi kalian nggak harus ribet-ribet uh, untuk cari ke store dan kalian cari gamenya dan kalian cari nama DLC-nya mungkin. Jadi di menu PS4 kalian. Ini kan ada uh, gamenya ya, kalian jangan klik di aplikasi aja sih. Jadi, ini ada gamenya berapa gitu, bebas ya gamenya. Contohnya di sini kita akan lihat aja M.H.W. gitu ya contohnya, dan di sini kita akan uh, pencet di pad bawah gitu, atau mungkin analog bawah bisa gitu. Dan setelah muncul screen yang kayak gini, nanti akan ada tulisan PlayStation Store ya. Nah, di PlayStation Store ini kalian bisa langsung aja gitu ya, uh, bisa langsung klik di pad kanan, atau mungkin analog kanan bisa aja kalian nanti langsung bisa melihat DLC di sini ya jadi ini DLC-nya ini bisa langsung kalian beli ke akun kalian tapi dengan catatan pastiin juga region kalian dari BD-nya ya dari bd-nya sama dari akunnya sama gitu nah karena kalau beda gitu itu kalau kalian misalnya udah beli gitu ya untuk DLC-nya itu kadang-kadang nggak muncul gitu untuk di gamenya tapi ada juga beberapa game yang nggak kalau kayak gitu jadi nggak nggak ngaruh lah gitu yang namanya de, uh, region sama DLC nya gitu contohnya adalah personal 5 yang saya tahu ya walaupun bukan versi royale uh, personal 5 biasa eh yeah, personal 5 yang biasa ini uh, saya ini gamenya tuh region 1 dan akun saya region 3 tapi saya masih bisa pakai DLC yang gratis dan nggak tahu juga sih ya, untuk yang bayar saya nggak pernah beli DLC-DLC yang bayar kayak gitu dan ya yeah, kalian bisa cari aja kayak gitu ya nah Uh, yang lebih pentingnya juga ya atau mungkin yang sama pentingnya ya uh, kalian jangan sampai salah beli DLC gitu ya jadi DLC-nya ini ada juga untuk personal 5 royal yang sempat protes karena uh, nggak ada gitu ya untuk uh, DLC-nya gitu kan dia misalnya dia udah beli gitu di PlayStation Store nah jadi dia cari gitu ya untuk DLC-nya ini dia cari ke store yang namanya tuh Izanagi No Okami ya kalau kalian tahu juga itu yang personal yang OP gitu saya di sini uh, dia cari ya Izanagi Izanagi no Okami ya nih, muncul muncul juga ya, gitu ya ini personal 5 royal gitu. Dan di sini memang nggak ada tulisannya gitu kayak misalnya apa uh, dia region mana gitu, Cina atau mungkin Korea atau mungkin Jepang gitu dan saat dipilih gitu ya. Nanti itu akan ada tulisannya uh, Chinese ver atau mungkin Chinese version ya. Dan ini kalau saya beli gitu ya dan walaupun game saya region 3 gitu dan mungkin juga uh, Cina region 3 juga ini kemungkinan nggak akan bisa gitu karena game yang saya punya adalah game English version gitu jadi atau mungkin yang versi bahasa Inggris gitu yang versi barat gitu walaupun region 3 ya jadi kalian harus lihat juga gitu harus lihat-lihat yang namanya bahasanya gitu karena kalau beda ya bisa nggak ada gitu dan kalian sayang aja sih udah beli DLC nggak tahu apakah bisa di refund atau enggak apakah segampang steam atau enggak ya saya nggak tahu tapi ya itu aja sih yang penting kalian lihat aja bahasanya gitu. Tapi ya kalian juga nggak tau juga sih kayak misalnya ada beberapa game yang nggak peduli sama uh, regionnya gitu. Kayak contohnya Personal 5 biasa itu walaupun region saya region satu untuk discnya atau mungkin BD-nya. Tapi ya game saya, akun saya gitu ya itu region 3 gitu dan masih bisa gitu beli sih Berbeda dengan Assassin's Creed Unity saya waktu itu pernah uh, beli. Assessing Grid Unity saya itu region satu dan itu ada free DLC juga ya, kalau mungkin kalian protes, uh oh, itu kan free DLC di personal 5, jadi bisa aja di region 3 dipakai gitu Di Assessing Grid Unity pun saya punya region satu ya, untuk PD-nya, dan itu ada DLC gratis yang namanya Dead Kings ya, kalau nggak salah itu kayak semacam tambahan cerita atau apapun itu dan itu nggak bisa di download, tulisannya ya uh, not available on your region atau apalah gitu ya. Jadi ya kalian harus hati-hati aja kalau misalnya mau beli DLC gitu. Dan mungkin juga nanti saya akan bikin video uh, tentang uh, region atau mungkin uh, mungkin ya mungkin yang kayak rating dari game gitu. Apakah dia region 3, region 2, region 1, atau mungkin region empat? yang saya tahu sih region itu ada empat atau ada lima ya enggak tahu juga sih saya juga ini untuk region di ps tuh agak sedikit ribet tapi enggak sih ya kalau kalian misalnya enggak beli DLC atau enggak beli add-on gitu yang penting itu uh, yang namanya region itu cuman ngaku ke save ya Jadi kalau kalian misalnya Akun kalian region 3 dan di sekalian region 2 gitu saat kalian beli gamenya region 3 atau mungkin beli digital gitu ya Yang region 2 nya ini misalnya bd gitu atau mungkin blu ray Itu kalian nggak akan bisa pakai save gamenya gitu karena regionnya beda gitu ya Tapi nggak tahu sih kalau kalian pakai save wizard atau apapun itulah ya Dan mungkin juga nanti saya akan bikin videonya tentang region ya Bukan cuma di PS doang mungkin di switch sama xbox juga mungkin ya untuk uh, sekalian gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye.